Guys, welcome back to my youtube channel oke okay, di video kali ini aku bakalan uh, kasih tau ke kalian tutorial gimana sih caranya download video dari aplikasi Pinterest dari yang kita tahu nih Pinterest gak bisa download videonya jadi kita harus uh, screen record dulu terus baru bisa di uh, crop gitu ya teman teman ya oke ini jadi aku mau kasih tutorial ke kalian download uh, aplik, uh, download video Pinterest tanpa aplikasi tapi sebelum lanjut nih bagi yang belum subscribe tolong di subscribe ya karena kan gratis uh, yang belum nyalain loncengnya harus cepet dinyalain ya biar nanti gak ketinggalan video-video dari aku jangan lupa like, comment, and share oke okay? oke jadi step yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka e, aplikasi Pinterest kalian ya klik e, icon search ini terus kalian tulis video apa yang bakalan kalian e, simpan gitu ya yang bakalan kalian download ya kalau aku ini sebagai contoh aku mau download video estetik ya teman-teman ya nah kalau di halaman udah di halaman kayak gini kalian tinggal langsung aja pilih video mana yang bakalan kalian mau download gitu ya jadi kalian bener-bener eh, tinggal masukin keyword aja nanti bakalan keluar semua video yang kalian inginkan itu benar-benar banyak banget mau pilih beli, beli dulu oke okay, okay. okay, aku bakalan pilih video yang ini jadi kalian tinggal langsung klik aja ya ini aku liatin video yang aku pilih ya Nah itu dia tadi video yang bakalan aku download Terus kalian langsung aja klik uh, icon atau titik tiga di pojok kanan bawah ya teman ya. Kalian tinggal klik aja Langsung kalian klik saling kautan Terus kalau udah kalian langsung ke step selanjutnya yaitu uh, buka Google Chrome, terus kalian langsung aja tulis "download video". Interest kalian bisa lihat di uh, record aku ini ya. Terus, kalau udah kalian langsung klik icon search ini ya. Nah ini tuh banyak banget uh, web buat uh, download ya teman-teman nah, Tapi kalau aku mau pilih yang paling atas sendiri Kita yang paling pertama ini Nah di web ini tuh gak, gak cuma video yang pendek ya teman-teman Bisa video yang uh, durasinya agak panjang ya gitu ya teman-teman kalian klik aja langsung dan kita bakalan langsung ke halaman kayak gini. di sini ada kolom buat uh, salin link tadi yang udah kita copy ya teman-teman. kalian langsung tempel aja atau kalian uh, paste. nah kalau udah kalian langsung klik download ini batam download yang warna pink. Nah kalau udah ini bakalan langsung ke halaman selanjutnya kalian Scroll dan ini akan ada uh, bottom download link ini kalau kalian pengen download video pilih yang mp4 kalau yang gambar kalian pilih yang image ya teman-teman langsung aja klik download link ini ini tuh caranya super duper gampang banget ya guys terus kalian langsung aja klik titik tiga di bagian pojok kanan bawah ini kemudian kalian langsung aja download nah, kita tunggu sampai download uh, downloadnya selesai ya ini tuh tanpa tambahan aplikasi ya teman-teman jadi kalian bisa download video, gif, atau gambar juga bisa ya teman-teman nah ini sudah selesai langsung aja kalian buka nah. atau kalian cek di galeri kalian ya teman-teman gampang dan simpel banget kan caranya oke segitu dulu video dari aku semoga membantu kalian ya yang gak tau nge video di pinterest ya dan jangan lupa kasih masukan aku bagusnya bikin konten atau video apalagi ya di youtube channel aku Gitu dulu, thanks for watching.